Halo teman-teman semua di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita wudong Kiankunn versi novelnya buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan lindong kalian bisa mengikuti spoilernya di sini dan buat kalian yang suka cerita wudong Kiankun di sini jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin Oke kita mulai ya bab 1099 menuju ke suku naga Gunung Deep Lightning meletus dalam perayaan setelah kelompok lindung kembali menang. Berbagai peristiwa yang terjadi di Divine Item Mountain Range bahkan menyebabkan beberapa ahli senior di Deep Lightning Mountain merasakan darah mereka mendidih. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Deep Lightning Mountain mereka, yang tidak dapat dianggap berada di puncak daerah perang bis, benar-benar muncul di atas. Selain itu, pada akhirnya, Bahkan tiga komandan iblis besar tidak berani menampilkan sedikitpun ketidaksenangan kepada mereka. Prestasi ini membuat banyak orang dari Deep Lightning Mountain merasakan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Jelas, tidak mungkin bagi Suzong untuk membawa mereka kemuliaan seperti itu sementara yang terakhir bertanggung jawab. Pada saat itu, Deep Lightning Mountain masih harus membungkuk ke Blood Dragon Hall. Meskipun tidak ada yang memalukan untuk tunduk kepada seseorang yang lebih kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka dipandang rendah. Setiap orang di Deep Lightning Mountain tahu bahwa Deep Lightning Mountain pasti akan melampaui tiga faksi terkuat di wilayah Perang Bis, termasuk Blood Dragon Hall, dan menjadi eksistensi paling mempesona di wilayah Perang Bis. Tidak ada seorang pun di Bis War Region yang akan punya nyali untuk menantang Deep Lightning Mountain lagi. Di masa lalu. Beberapa ahli di Lightning Mountain diam-diam kecewa dan tidak mengakui pemimpin baru faksi mereka. Namun, mereka semua akhirnya mulai menerima dan bahkan takut akan Komandan Iblis baru sekarang. Mereka percaya bahwa di bawah pemerintahan Komandan Iblis baru mereka dan pemuda ini, yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, nama besar Gunung Petir dalam mereka pasti akan menyebar ke seluruh wilayah Iblis. Dari Puncak Gunung Lindung mengabaikan Deep Lightning Mountain di bawah, yang telah turun ke keadaan yang sangat hidup dan gembira, sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan Deep Lightning Mountain ketika berhadapan dengan tiga komandan iblis besar. Namun, itu melampaui harapannya bahwa situasi terakhir akan berubah menjadi keadaan ini. Sepertinya hidupmu selama setahun terakhir pasti sangat menarik. Chautik Dimensi adalah tempat yang lumayan. Aku juga menghabiskan beberapa waktu di sana dulu. Sebuah tawa tiba-tiba muncul dari belakang. Lindong berbalik dan melihat Martin kecil duduk malas di atas batu. Dia memegang sebotol anggur di tangannya. Sementara menara logam tinggi dan kuat seperti Little Flame duduk di sampingnya. Tempat itu memang menarik. Lindong merasa agak emosional. Dia telah mengalami banyak peristiwa sejak dia terbangun di Pulau Roh Misterius. Akhirnya, dia perlahan menciptakan nama untuk dirinya sendiri di caotik dimensi. Namun, hanya dia yang jelas menyadari berapa kali dia hampir mati selama periode waktu itu. Kakek Martin benar-benar sial, aku terluka serius ketika aku kembali ke wilayah Dimen. Untungnya, aku punya cara untuk melakukan kontak dengan suku aku. Akhirnya, aku memanggil anggota suku aku untuk menyelamatkan aku. Selanjutnya, Aku berada di pengasingan kultivasi sampai 10 hari yang lalu. Petik dua. Martin kecil menamparkan bibirnya sebelum menuangkan anggur ke mulutnya. Setelah beberapa renungan, dia tertawa. Pada waktu itu, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihat kalian berdua lagi. Kita semua sangat diberkati dan tidak akan mati dengan mudah. Api kecil menggosok kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, dia jelas tidak lagi memiliki kekakuan itu yang dia miliki di depan banyak prajurit dari Deep Lightning Mountain. Marten kecil tersenyum, tangannya yang panjang dengan lembut menjentikkan toples anggur dan bergumam. Ketiga anjing tua itu, mereka benar-benar kejam. Udara yang mengalir di gunung tampaknya berhenti pada saat ini. Tiga wajah yang semula tersenyum itu mengungkapkan kekakuan yang menakutkan. Insiden yang terjadi di Unik Devil City adalah duri yang menusuk dengan kejam ke dalam hati mereka. Dari sudut pandang tertentu, ketiga saudara ini masing-masing memiliki harga diri. Namun, mereka diburu dan dipaksa untuk melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti gelandangan yang kembali ke kota iblis unik. Bahkan, Lindong bahkan terpaksa menarik diri dari Dao Sekte sebagai hasilnya. Jika kakek Marten saat ini adalah pemimpin suku-suku Celestial Demon Marten Aku akan langsung memanggil suku Marten Celestial dan kembali ke wilayah Suan Timur untuk membunuh ketiga anjing tua itu. Marten kecil mengerutkan bibirnya. Ada keinginan membunuh menusuk tulang yang mengalir di matanya. Tidak perlu terburu-buru. Lin Dong tersenyum. Dia duduk di atas batu di sampingnya dan berkata, Aku bertahan selama bertahun-tahun untuk membunuh Lin Langtian saat itu. Sebagai perbandingan, satu tahun tampaknya hampir tidak signifikan. Petik dua. Suku Celestial Demon Marten memang kuat, namun, itu terletak terlalu jauh dari wilayah Suan Timur. Selain itu, jika Suku Celestial Demon Marten adalah untuk meluncurkan kampanye invasi besar-besaran, mungkin dengan mudah mengundang pembalasan dari sekte super asli wilayah Suan Timur asli lainnya. Apakah kamu ingat kata-kata yang kukatakan pada ketiga anjing tua itu sebelum kita pergi? Lindung menoleh ke arah Little Marten dan Little Flame. Senyum di bibirnya sedingin es. Seperti yang aku katakan, hari kita kembali ke wilayah Suan Timur. Akan menjadi hari di mana gerbang Yuan mereka dimusnahkan. Aku punya firasat. Hari itu akan segera tiba. Lindong mengambil botol anggur dari tangan Little Marten. Setelah itu, dia dengan lembut menuangkan seteguk anggur. Keras kepala dipancarkan dari dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke timur yang jauh. Matanya tampak hilang dan ada kerinduan yang tersembunyi di dalam matanya. Kembali di kekaisaran yang besar, ada orang tuanya, yang telah melihatnya tumbuh dewasa, dan juga klan-klannya. Ada juga saudara-saudaranya di sekte yang disebut Daosek. Di tempat itu, ada juga wanita muda yang disengaja, tetapi menghangatkan hati, yang telah memainkan sitar untuknya dan bersedia menggunakan hidupnya untuk memaksa Ying Xuan menunjukkan dirinya untuk melindunginya. Di wilayah yang luas itu, ada juga Ratu Es yang tidak bisa ia lupakan. Terlepas dari apakah Lindung ingin mengakuinya secara lisan, alasan utama yang mendorongnya untuk meninggalkan kekaisaran yang besar adalah karena dia ingin mengejar dan menangkap sosok elegan itu, yang telah mekar sebentar dalam hidupnya sebelum menghilang dari itu, lebih jauh lagi adalah seorang gadis yang selalu mengikutinya di masa lalu. Namun, Lindung tidak tahu bagaimana keadaannya di aula kegelapan saat ini Awalnya, dia mengatakan bahwa dia akan berdiri di depannya dan membantunya untuk memblokir semua badai Untuk memungkinkannya hidup bahagia seperti yang selalu dia lakukan Puf. titik, Lindung melepaskan napas dalam-dalam dari uap putih Sebuah lengkungan perlahan melengkung di sudut mulutnya Itu percaya diri namun lembut Tunggu aku, aku akan segera kembali 3 hari berlalu dalam sekejap mata, namun deep lightning mountain sangat hidup selama tiga hari ini. Ketika para pemimpin dari berbagai faksi datang, bahkan bahkan faksi-faksi yang sebelumnya ingin membebaskan diri dari deep lightning mountain datang, selanjutnya mereka menggunakan berbagai metode untuk menampilkan kesetiaan mereka kepada deep lightning mountain setelah insiden di divine item mountain rank. Reputasi Deep Lightning Mountain di daerah perang bis jelas telah mencapai tingkat yang relatif mengejutkan. Lindong menyerahkan semua masalah ini ke api kecil dan memintanya untuk menyelesaikannya. Dengan bantuan centong dan yang lainnya, Little Flame kemungkinan akan dapat mengambil kendali penuh dari Deep Lightning Mountain. Selain itu, ada hati yang ganas di dalam tubuh Little Flame. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh pemimpin faksi di wilayah Demon. Penindasan dan kontrol absolut adalah satu-satunya cara untuk memerintah di tempat seperti ini, di mana yang kuat melahap yang lemah. Dengan misterius Divine Palace yang dimilikinya, jumlah objek ilahi di tangan lindung juga telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Objek ilahi yang biasa mungkin tidak menarik perhatiannya, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak ahli. Oleh karena itu, setelah kembali ke Deep Lightning Mountain, Lindong menepati janjinya dan semua prajurit di Lightning Mountain menerima objek ilahi yang relatif kuat. Ini menyebabkan Chen Tong dan yang lainnya sangat berterima kasih. Selain itu, setelah dengan hati-hati memilih beberapa benda ilahi, Lindong menyerahkan sisanya ke api kecil. Benda-benda suci ini akan digunakan untuk mempersenjatai Tiger Devouring Arminya setelah mereka sepenuhnya dilengkapi. Kekuatan tempur pasukan ini pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Pada saat itu, Little Flame akan bisa bertarung melawan ahli panggung samsara jika dia bekerja sama dengan pasukannya. Deep Lightning Mountain akan menjadi tempat yang dikelola oleh ketiga bersaudara. Selain itu, itu pasti akan sangat bermanfaat ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Namun, Deep Lightning Mountain saat ini jelas belum memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun demikian, Deep Lightning Mountain dapat mengambil keuntungan dari reputasinya saat ini untuk berkembang dengan cepat. Bahkan, kemungkinan banyak ahli yang sombong tidak akan bisa menolak bergabung dengan Deep Lightning Mountain karena daya pikat objek ilahi. Selain itu, selama mereka bergabung dengan Deep Lightning Mountain, Little Flame akan memiliki sarana untuk memastikan kesetiaan mereka dengan ekspansi ini kemungkinan kekuatan Deep Lightning Mountain akan melambung di masa depan. Pada saat itu, itu akan menjadi salah satu alat mereka yang paling kuat ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke suku naga sendirian? Di depan aula besar di Deep Lightning Mountain, Little Marten mengerutkan kening dan menatap Lindong. Hari ini adalah hari ketiga dan Lindong akan menuju ke suku naga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika suku naga benar-benar memiliki niat buruk terhadap aku, tidak perlu bagi mereka untuk menggunakan metode seperti itu Lindong tersenyum dan berkata, namun, kamu harus menjaga Little Flame setelah aku pergi Ya, aku akan membantunya untuk jangka waktu tertentu Marten kecil mengangguk, setelah itu, aku harus kembali ke suku Marten Celestial Iblis Aku pernah menjadi orang yang paling mungkin menjadi pemimpin suku selanjutnya dari suku Martin Celestial. Namun, beberapa orang yang awalnya aku tekan, tampaknya siap untuk menimbulkan masalah setelah aku pergi selama bertahun-tahun. Hehe, itu bukan tugas yang mudah bagi siapapun untuk merebut sesuatu milikku. Petik 2, ekspresi tegas melintas jelas di wajah tampan Little Martin saat dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia relatif marah dengan orang-orang yang mengamatinya dengan niat buruk. Setelah aku kembali dari suku Naga, aku akan menuju ke suku Marten Celestial Iblis untuk membantu kamu. Lindung sedikit mengernyit. Sepertinya Little Marten juga mengalami beberapa masalah yang merepotkan di suku Celestial Demon Marten. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan ragu untuk bertanya apakah ada sesuatu yang aku perlu bantuan. Marten kecil mengangguk saat ini. Mereka tidak lagi lemah seperti dulu, meskipun Lindong hanya pada tahap kematian mendalam awal. Martin kecil, yang mengenalnya dengan baik, jelas mengerti bahwa nasib seseorang mungkin akan sangat menyedihkan jika seseorang meremehkannya. Lindong tersenyum lembut, dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan mendengar suara angin bergegas dari kejauhan. Dua sosok cahaya merobek langit dan muncul di udara di atas dalam beberapa kilatan. Mereka adalah duo Duan Tao, saudara muda Lindong. Apakah kamu siap? Duan Tao memandang Lindong dan tersenyum bertanya, "Ayo pergi!" Kakak Duan Tao, Lindong mengangguk, "Ada beberapa antisipasi dari dalam mata hitamnya. Dia sangat ingin tahu tentang suku naga ini, yang juga merupakan salah satu dari empat suku penguasa di wilayah iblis bersambung." Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1100, suku naga, daerah utara daerah Diman, Ini adalah tanah liar yang luas tak berujung. Banyak gunung membentang di tanah seperti naga raksasa sementara daerah menjulang hutan kuno juga menutupinya. Pohon-pohon setinggi 100.000 kaki berdiri seperti banyak gunung berskala kecil. Daun dan rantingnya yang menyebar menutupi daerah itu dalam radius 10.000 kaki. Hutan belantara yang kaya seperti aura melonjak melintasi tanah. Berbagai raungan binatang buas akan bergema melintasi tanah dari waktu ke waktu. Raungan ini dipenuhi dengan aura liar, tidak bisa dijangkau, dan ganas. Hutan belantara yang luas ini dikenal sebagai wilayah naga. Itu adalah salah satu dari beberapa daerah dalam wilayah iblis yang sebagian besar tetap tidak berubah sejak zaman kuno dan merupakan tanah yang dipenuhi dengan segala macam harta karun alam. Namun, sedikit yang berani datang ke sini untuk mencari harta karun. Karena, itu adalah wilayah suku naga. Sebagai salah satu dari empat suku penguasa di dunia binatang iblis saat ini, suku naga berada di puncak piramida. Tidak banyak di seluruh wilayah iblis yang berani membuat masalah di wilayah mereka. Kum, langit di atas hutan belantara tiba-tiba terdistorsi ketika pusaran spasial terbentuk. Tiga sosok keluar dari dalam. Jika seseorang memperbesar mereka, orang akan melihat bahwa mereka adalah Lindung dan duo Duan yang sedang menuju dari daerah Perang Bis ke Suku Naga. Jarak antara kedua tempat ini sangat luar biasa. Untungnya, setelah kekuatan seseorang mencapai tingkat Duan tahu seseorang akan mampu membangun terowongan spasial, memungkinkan sejumlah besar waktu dan upaya untuk diselamatkan. Apa kekuatan Yuan Alami yang kaya? Lindong berjalan keluar dari pusaran spasial. Matanya menyapu tanah saat takjub melintas di dalam mereka. Kekuatan Yuan di wilayah ini jelas berkali-kali lebih padat daripada wilayah perang bis. Seseorang akan dapat berlatih lebih efektif di sini. Haha, <laughs> hanya suku naga dan teman-teman suku naga yang bisa memasuki tempat ini. Tidak ada suku lain yang diizinkan berada dalam radius 100 ribu mil. Duan Tao tertawa, mulut Lindong agak-agak pe. Suku naga ini juga tampaknya cukup sombong, dan telah secara langsung menarik batas dan menyatakan diri mereka penguasa. Namun, itu wajar bagi suku naga untuk sedikit mendominasi mengingat kekuatannya. Bagaimanapun, kekuasaan adalah raja di dunia ini. Jika seseorang cukup kuat, bahkan aturan tidak akan lagi mengikat. Ayo pergi adik muda Lindong. Suku naga terletak di tengah-tengah wilayah naga. Kita harus segera mencapainya. Duan Tao tertawa, baru setelah melihat Lindung mengangguk, dia terbang ke depan untuk memimpin jalan. Perjalanan selanjutnya tidak memakan banyak waktu. Setelah satu jam, kelompok itu telah mencapai kedalaman wilayah naga. Kekuatan Yuan alami tumbuh semakin padat semakin dalam mereka berkelana. Belakangan, bahkan udaranya sendiri menjadi sedikit lembab. Ini adalah fenomena yang akan terjadi ketika Yuan Power telah mencapai kepadatan tertentu. Lindung menghela napas kagum saat melihat adegan ini. Segera setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat ke depannya di mana beberapa tanda-tanda distorsi telah muncul. Seolah-olah penghalang tak terlihat mengisolasi bagian dalam dari luar. Penghalang mungkin tidak terlihat tetapi Lindung bisa dengan jelas mendeteksi formasi di depannya. Formasi yang sangat kuat sehingga bahkan membuat saat ini dia merasa takut. Jika dia tidak salah. Ini adalah susunan perlindungan suku besar suku naga dan tidak akan berlebihan untuk menyebut formasi ini seperti Armageddon. Mohon tunggu sebentar. Adik laki-laki, Lindong, izinkan aku untuk membuka formasi. Duan Tao tersenyum ke arah Lindong. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Cahaya berkumpul di telapak tangannya. Berubah menjadi naga totem seperti kehidupan. Totem itu seperti naga melingkar mini. Itu memancarkan perasaan hidup dan kehadiran yang kuat. Mengaung, naga totem meraung. Berubah menjadi sinar cahaya yang melesat maju ke penghalang tak terlihat di hadapan mereka. Ruangan itu perlahan terdistorsi saat retakan diam-diam terbuka. Berdengung, saat celah itu robek. Hampir padat seperti Yuan Power tergagap seperti harimau ganas yang telah dilepaskan dari kandangnya. Raungan seperti tak terlihat menyebar dari dalam Yuan Power menyebabkan hati Lindung bergetar sedikit. Hanya seberapa padat Yuan Power untuk menampilkan fenomena seperti itu. Ayo pergi, Duan tahu memimpin dan melangkah maju. Memasuki celah, Lindung ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti. Setelah melintasi celah spasial, cahaya melintas di depan mata Lindong. Setelah itu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Namun, sebelum dia bisa mengamati sekelilingnya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat ketika dia didorong seratus kaki ke bawah. Ini, Yuan Power beredar di tubuhnya saat dia buru-buru mencoba menstabilkan dirinya. Setelah itu, kejutan melintas di wajahnya. Kekuatan Yuan alami dalam suku naga sebenarnya cukup padat untuk mempengaruhi kecepatan seseorang. Lindong meratap sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Matanya berisi rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah markas besar suku naga ini. Sekilas, itu tampak seperti laut hijau subur tak berujung. Ada banyak pohon besar yang tingginya beberapa ratus ribu kaki dan urat pohon kuno menutupi cabang-cabangnya. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa pohon-pohon besar yang mirip dengan pilar pendukung langit mengambil dan melepaskan kekuatan Yuan alami seperti makhluk hidup. Ini adalah pohon Yuan. Mereka adalah pohon ilahi yang ada di zaman kuno dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kekuatan Yuan. Selama itu membutuhkan sedikit yuan power Itu akan dapat membuat sejumlah besar yuan power yang agak murni Siklus ini terus berlanjut tanpa henti Memungkinkan yuan power tumbuh dan berlipat ganda tanpa akhir Duan Tao memberikan pengantar setelah melihat keterkejutan di mata Lindong Pohon yuan Lindong membasahi bibirnya sementara ekspresi keraguan memenuhi wajahnya Ini benar-benar bagus Kembali ketika dia berada di Dao Sekte Ying Xuanzi dan yang lainnya sangat bersemangat atas benih pohon kuno Yuan abadi. Namun, melihat itu sekarang, bahwa pohon kuno Immortal Yuan tunggal jauh lebih rendah daripada yang disebut pohon Yuan ini. Selain itu, jumlah pohon Yuan yang ada telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak heran kepadatan kekuatan Yuan di wilayah naga ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Itu mungkin untuk melihat banyak sungai pil yang membentang tanpa henti di langit di atas tanah yang luas ini. Ketika sungai melonjak, naga mengaum bisa terdengar dari jauh dan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa bayangan besar bermain di dalam sungai pil. Sebuah penghalang cahaya yang sangat besar mencapai ke bawah dari jauh di langit. Itu dihiasi dengan simbol-simbol yang mendalam yang tampaknya berkumpul bersama dari kejauhan. Itu mirip dengan sosok naga ilusi raksasa besar satu juta kaki. Sungguh formasi yang mengerikan. Lindong bisa merasakan detak jantungnya lebih cepat setelah melihat formasi. Dia tahu bahwa ini harus menjadi formasi penjaga suku dari suku naga. Itu pasti memiliki kekuatan untuk membunuh ahli panggung samsara dan bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tidak akan berani meremehkannya. Ini adalah formasi penjaga suku dari suku naga kita. Formasi Void Besar Selama perang dunia kuno, tiga Raja Yimo pernah memimpin pasukan untuk menyerang itu. Namun, mereka semua terbunuh oleh formasi. Duan Tao melihat formasi besar yang tak tertandingi di langit yang jauh. Ada ekspresi hormat di matanya saat dia menjelaskan dengan lembut. Lin Dong merasakan jantungnya berdetak kencang. Meskipun dimungkinkan untuk menebak kekuatan formasi ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat menakutkan. Tidak ada yang mengejutkan, formasi Void Agung ini tidak diciptakan oleh suku naga, suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat dia merasa kaget. Tidak dibuat oleh suku naga, Lindong terkejut, itu milik tuanku, namun, dia memberikannya kepada suku naga nanti, yang berbicara dengan suara lemah. Oh, begitulah yang terjadi, sekilas pemahaman mengenai Lindong, sebenarnya itu adalah ciptaan dari orang tertinggi itu. Tidak heran itu begitu menakutkan. Jika formasi alam semesta kuno di tangan kamu sepenuhnya diaktifkan, itu tidak akan lebih lemah dari formasi Void Agung. Namun, kamu hanya memiliki formasi. Jika kamu memiliki pelat formasi juga, itu akan sangat sulit, kata Yan dengan agak menyesal. Pelat formasi. Formasi alam semesta kuno diciptakan oleh tuanku setelah bertahun-tahun penelitian. Selain metode pembentukan yang kamu miliki, ada platformasi yang terakhir adalah item yang paling penting. Sayangnya, platformasi telah hilang sejak kematian Tuan Lindong. Memukul bibirnya, tampaknya lambang simbol benar-benar luar biasa dan tanpa batas. Tidak heran dia bahkan bisa menghentikan serangan suku Yimo. Saudara muda Lindong, silakan ikuti aku ke pedalaman suku. Duan tahu di sampingnya tertawa. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Mata lindung menyapu sekali lagi sebelum mengikuti. Mereka bertiga terbang melintasi langit. Mereka bisa melihat banyak pegunungan di bawah. Aura kuno terpancar dari mereka. Mengeluarkan perasaan bahwa mereka telah ada sejak awal waktu. Pada saat ini, seseorang kadang-kadang dapat melihat beberapa naga besar terbang melewati langit. Sayap naga disertai oleh angin dan gemuruh saat mereka mengepak. Pemandangan yang sangat luar biasa. Dipimpin oleh Duan Tao, perjalanan lindung berjalan mulus dan tanpa hambatan. Segera, dia melihat banyak aula besar dan pagoda batu yang menjulang berdiri di kejauhan. Ketika aura agung dan agung memukul wajahnya, oh, mata lindung tiba-tiba mengeras saat dia mendekat. Dia melihat tanah di bawah di mana dia samar-samar bisa merasakan jejak samarki hitam yang tersisa. Fluktuasi jahat itu adalah Yimoki yang cukup dikenalnya berdengung. Pada saat ini, dua simbol leluhur besar di tubuh Lindung mengeluarkan suara mendengung, menyebabkan Lindung terkejut. Simbol Ancestral hanya akan memiliki reaksi ini ketika bertemu simbol Ancestral lainnya atau sesuatu yang sangat terkait dengan simbol Ancestral. Apakah ada simbol leluhur lainnya di suku naga? Swosh, Suara angin bergegas ditransmisikan sementara Lindung terkejut. Setelah itu, lebih dari selusin angka melesat ke arah mereka. Akhirnya, mereka berhenti di depan Duan Tao. Paman Duan, kamu kembali. Seorang wanita muda langsing berdiri di depan selusin toko. Dia mengenakan pakaian hitam yang pas, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang memikat. Sementara ekor kudanya tergantung ke bawah dan menjulur di sepanjang pinggangnya yang sempit ke arah pantatnya. Dia memiliki wajah kecil yang relatif cantik. Namun, ada tatapan liar dan tidak bisa dipertahankan dalam matanya yang besar. Haha, <laughs> ini sin kecil. Duan tahu menatap wanita muda itu dan tertawa. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Lindung di belakangnya dan sambil tersenyum berkata, "Ini adalah Lindung yang disebutkan oleh Tetua Kingzi. Kami telah mengundangnya untuk menyelesaikan masalah suku naga kami." Petik dua. Selusin toko ingin tahu memandang ke arah Lindung setelah mendengar kata-kata ini. Jelas bahwa mereka sering mendengar namanya selama periode waktu ini. Kamu itu Lindong, wanita muda itu, yang disebut sin kecil oleh Duan Tao, mengalihkan pandangannya yang besar ke arah Lindong. Dia mengamatinya sejenak sebelum mulut kecilnya sedikit mengernyit. Sepertinya kamu tidak sekuat yang dijelaskan guru King Lindong menggosok hidungnya dan tersenyum tipis. Dia sepertinya telah mendengar beberapa ketidak dalam kata-kata wanita muda itu dan juga kecemburuan dan persaingan yang relatif aneh di bawah ketidaksepakatan ini.